ketemu saya lagi hari ini saya mau bikin sup houtaye yang tidak sebut houtaye ini guys ini houtaye namanya houtaye seperti kulit seperti kayu tapi sudah dipotong-potong gak tahu tuh seperti apa pohonnya yang penting saya mau potong houtaye dengan per cidle sup mai jagung jiba jikwad daging babi, tulang babi, lingci atau biji bijian ya guys, kurma, ini kurma saya tidak pakai yang ada gulanya itu, itu kalau yang gulanya itu maco, ini kurma apa namanya? satu lagi ini lingci, chestnut, chestnut, bahasa Inggrisnya chestnut, kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu OP kulit jeruk ya guys kita kupas dulu pernya terus kita siapkan untuk menghalup-nghalup ya guys seperti biasa kita siapkan tungku atau panci untuk merebus sup atau one tongue kita nyalakan apinya ya guys Hari ini saya bukan pakai panci, tapi pakai teflon Untuk menghalu-nghalu dia guys <laughs> Karena pancinya tak buat untuk daging babi yang lainnya Ya, semua kita siapkan seperti biasa Kita kupas dulu lenya atau pirnya ya guys Kita kupas dulu Sampai lihat semua bahannya ini tidak lengkap juga enggak masalah yang penting houtaiye ya guys ini houtaiye seperti seperti kayu dipotong tipis-tipis tak tahu seperti apa ini wujudnya aslinya itu bulat atau lonjong atau kotak aku enggak tahu ya guys penting ini namanya houtaiye daging babinya sudah saya cuci nanti kalau sudah tinggal kalau itu airnya mendidih tinggal dihadup-hadupin kita jutsoi bahasa kantonisnya ya guys saya sudah satu minggu enggak pakai enggak enggak itu ya kan bikin setiap kayaknya kita potong menjadi tiga aja ini sudah saya cuci nanti hingga masukin kita taruh di wadah Jangan bosen lihat video saya bikin sup ya guys <SILENCIO> Karena ini sebenarnya temanya memang bikin sup bukan jalan-jalan Biasanya Jung Jova Biasanya uh, yeji atau atau kelapa yang saya sup Hari ini perias guys biasanya juga apa? tidak satu aja ini ini bagus untuk kulit ya guys semasuk bagus untuk kulit kenapa aku kulit orang Cina itu orang Cina itu putih putih nah, mau tahu rahasianya rahasianya seperti ini stupnya itu sangat bergizi banyak vitaminnya seperti itu dan makanannya itu bagus-bagus mahal pun dimakan seperti apa ya air liur balat oh di sini mahalnya minta ampun itu juga seperti buaya hmm. e, daging buaya rocki yuk namanya di sini aku juga ya. sedek sudah Suka atau ini biasanya tak kasih kasih apa ya guys? pakai beketot. hari ini saya tidak pakai beketot. kok setiap bikin sup kok ada beketotnya ya guys ya. kita potong jadi empat saja. ada yang pakai cumi-cumi gede itu. juga ada yang enggak. begini aja. saya sudah siapin air di dalam ini. tinggal tungguin nanti ini dihilangin ya guys ya. sebenarnya nggak dihilangin nggak apa, apa kamu tahu kalau yang beli yang kering itu buat langsung minum Yoh, orang sini kan minumnya seperti itu bunga itu banyak bunga ros yang masih kuncup kuncup itu buat minum, minum. buat teh di sini seperti itu maaf hari ini saya cerewet lama nggak bikin video sub minggu kayaknya karena kemarin malas liburnya juga libur terus satu minggu liburnya tiga kali jadi ya maklumlah tanggal merahnya Hongkong biasalah salah tiga aw. maklumlah lum dan ya guys sup saya sup simpelnya saya dari bos saya satu rumah nih saya bikinnya dua hari sekali saya masukkan seperti ini guys Agak panjang ya guys Sudah mendidih kita masukkan guys daging babinya untuk dihalus halupin Aku tuh kok nggak belajar bahasa Indonesia yang benar ya Apa ya bahasa Indonesia? Masukin kobe, kulit jeruk kering. Jangan dikerok ya guys, kalau jeruknya biar ada rasa. Sebenarnya ini dikasih air hak juga mbak bapak tapi aku enggak pakailah, lah udah 5 menit atau pokoknya enggak ada warna merahnya saja lah udah guys ya biasanya kan 5 menit aku bilang enggak usah pakai 5 menit yang penting itu semua kayak seperti putih semua begini nah ini sudahlah nanti kalau lama-lama serat yang di dalam babinya itu hilang kita tuangin guys dicocok saja dicocok saja tidak usah dipegang cawungnya babi ini tadi belum saya cuci saya biasanya tidak tidak apa ya guys tidak menyidih saya masukin Kebanyakan orang sini mendidih baru dimasukin ya guys maksud saya nggak ya. airnya sudah mendidih kita masukin jagungnya semuanya ya guys kalau suka video saya like, share dan subscribe ya, guys. Sukses berarti. Apa ini, guys? Lei, jadi apa Supaya, ini bagus buat dalam kalau musim panas ini kan mau musim dingin cerita. Saringi kalau yang suka sub, teset sub bisa subscriber my channel ya guys. Karena subscriber gratis ya guys. Dan ini informasi saya kan juga gratis. Sup simper hutan itu kesehatan. Ya udah guys, tidak perlu dikasih mangkok mangkokan ya guys, seperti biasa. Tapi tunggu 2 jam, 1 jam setengah 2 jam ya. Setelah itu boleh disajikan untuk bos makan malam. Oke? Okay? Selamat mencoba sarange, waini, oile, tisque.